Over the edge Feel like I'm flowing through the air Buat kalangan penduduk di kota besar Memiliki mobil adalah sebagai penunjang pekerjaan Maka dari itu Buat penunjang pekerjaan pun Harus Dimiliki sebuah mobil kendaraan yang pantas dan sesuai dengan budget kita Maka dari itu saya ingin menawarkan kepada teman-teman semua informasi-informasi mobil bekas Yang sekiranya bisa menjadikan bahan referensi, rekomendasi maupun pertimbangan buat teman-teman yang akan membeli mobil Baik cash ataupun kredit Kita langsung ke Cici Santi Assalamualaikum Halo. cik. Waalaikumsalam, nah, warahmatullahi, saya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya mampir lagi di MNM Mutiara Nusantara, Nusantara Motor. Motor bersama Cik Santi. Halo. Oh. Santi Waalaikumsalam. Nomor teleponnya sama alamatnya mohon disebutkan lagi. Kita bertempat di showroom Mutiara Nusantara Motor di Jalan sini ya nanti ya ada di jalan Imam Bonjol nomor 138 Karawaci Tangerang nomor teleponnya di 081770252616. Oke berikut tadi nomor telepon beserta alamat Cici mm -hmm. Santi jangan lupa calling-calling Nah ditunggu orderannya itu dia ditunggu orderannya kita akan membagikan informasi seputar kendaraan mobil bekas yang mungkin harganya bisa recommended banget stoknya pun banyak juga ya iya, Oke okay, kita mulai ci. dijamin Dar kualitas uh, dijamin Oke okay, 100% nah no kaleng-kaleng nah no kaleng-kaleng buat Cici Santi ya teman-teman udah Cici Santi cantik Montok bohai <laughs> baik hati juga <gadai> siap ya. <laughs> oke okay, Cici Santi kita langsung aja ke unit pertama mm, yep. mobil pertama kita langsung ada Avanza bagikan informasinya ada mobil apa nih cik Avanza Velos Avanza Velos tahun di berapa cik Metik 2019 Avanza Velos Metik 2019 kilometer rendah kilometer berapa cik lima uh, sekitar 47 ribuan sekitar 47 ribuan untuk pajaknya di bulan 4 April tahun depan panjang banget ya panjang ya, kayak Senta. kereta api nah <laughs> alamat SMK Tangerang kota Tangerang Kota ya. pajaknya kayak kereta api temen, -temen. bodi masih ori bodinya ya. masih ori banget dari baru tangan pertama dari baru perorangan ya Perorangan. PT. nah ini harganya berapa Ci? ini buka harga sekitar kita buka harga sih di angka 200 cuman masih bisa nego masih bisa nego nego sampai jadi nego sampai jadi tahun kan. 2019 Apansa Pelosmetik ya teman-teman ya Yang paling bagus tertinggi DP mulai 10 jutaan Nah DP 10 juta Ci. ya Angsurannya berapa Cik? Angsurannya kita hitung-hitungan di Sorumaya Datang aja langsung Ada sekitar Sekitar 5 jutaan 52 ada? 5, 5 ya. lebihan 5-1, 5-2an ya, ya Kurang, lebih, kurang lebih. lebih 5 jutaan ya teman-teman ya Estimasi Kalau mau di bawah 5 juta langsung tawar aja sih Santi, telepon langsung. Angsurannya kira kira berapa untuk realnya? Belum ada. Kalau angsuran belum ada. Ini pak kalau paket leasing sih di antara dua puluh Cuman kalau uh, calon debiturnya punya sepuluh juta, kita pak, kita makan. Kita gas langsung iya. ya. Nah, yang penting datang dulu aja, kita hitungin sesuai budget kebutuhan. Teman teman calon, ya. Calon ya, calon debitur. Oke. Okay kita selanjutnya Cik nah ini ada Honda HRV ya HR Nah Honda HRV tahun berapa nih Cik ini Honda HRV tipe SE atau special, special edition, edition tahun 2018 masih bagus banget warna grey tahun 2018 18. ini pajaknya September ya ya September. Nah kalau 2022, untuk alamat 2023. SNK alamat STNK Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Ya. Pajak September berapa kena? pertama dari baru juga. nah pertama dari baru. Kilometernya berapa sih? Kilometernya kira-kira masih 40-an lah. Empat 40 puluh ribuan. Empat iya. puluh ribuan teman-teman. Nah, si ini. Harganya berapa, sih Harganya ini buka harga di 310, masih bisa nego. Buka harga 310 juta, masih bisa nego banget, teman-teman. Pokoknya ngobrol langsung iya. aja lah, okay, biar siap. ketemu angkanya, ya teman-teman, ya. Nah, harga yang ditawarkan masih harga bottom, ya. Iya, masih teman. harga bisa Boleh ditawar. Lah. Boleh lah, dicek-cek, di sorong lah. Masih harga open masih. price, teman-teman. Iya teman-teman boleh cek langsung harga-harga di showroom-showroom yang lain ya. mungkin harga di sini bisa rekomendasi teman-teman kita bisa kasih yang terdebes tuh janjinya Cisanti buat customer dari Rosa Automotive ini. harganya dikasih Pokoknya, the best har ada harga ada kualitas nah itu dia ada harga ada kualitas langsung ke Cisanti oke selanjutnya ini ada trek ini Chevrolet Chevrolet trek ya Chevrolet trek Metik 2016. 2016. Tangan pertama dari baru. Saya Pro Trek 2016, tangan pertama dari baru, otomatik ya? Ya, metik. Pajaknya, Pajaknya di bulan Januari panjang. Januari masih panjang. Plat ganjil, alamat SNK Jakarta, daerah Selatan. Jakarta Selatan juga teman-teman. Warna putih mobilnya masih bagus banget, incelong bener. matic sama EKG eh, semua masih aman ya? Masih aman. Nah, masih oh aman. ya teman-teman, masih enak. Di sini. Selain kalian membeli mobil bekasnya, di sini memberikan garansi mesin dan garansi transmisi, transmisi selama satu tahun, teman-teman. Jadi, beli mobil bekas di sini, teman-teman nggak usah khawatir ya, ada ya. garansinya. Oke, selanjutnya kita kembali ke laptop. Nah, ya. Ini kilometernya berapa, Ci? Kilometer ini di 98 Sembilan puluh ribuan, kurang ya. lebih ya, di bawah 60. 100 juta ya. tahun 2000 eh, di bawah 100.000 ribu kilometer, 100 ribu, ya, di dua ribu enam belas, tangan pertama tangan dari, dari baru, baru. atas nama perorangan, ya, ya. bodi masih orisinil. Nah, bodinya masih benar-benar orisinil, enggak ada yang dicecet Nggak ataupun ada. di repair. Ya, nah. begitu juga km-nya, kita okay. tidak, tidak putar main, putar-putaran. Oke, okay. nah, ini harga berapa, Cik? Open ini presenya. dia harga track 150 Open press Hanya. di 150 jutaan. Ya, masih bisa nego. Masih bisa nego banget sama Tisanti. Langsung telepon, janjian datang ke sini, teman-teman. Harga ini tawarkan baru open press, belum net ya. Masih bisa nego ya. Masih bisa turun lagi, teman-teman. <tuh> Untuk paket kredit berapa, Cik? Kira-kira. Ini paket kredit kalau paket leasingnya di. 25. 25 juta kalau teman-teman punya budgetnya cuma di 10 atau 15 enggak masalah datang aja dulu okay. kita hitungin angsurannya Oke okay. kalau DP 25 langsung berapa Cik ini 38 17 DP 25 angsung 38 17 4 tahun itu bisa dinegoin lagi ya angsuran atau DP, masih kira -kira. bisa masih bisa ya teman-teman bisa. Nah, bisa dinegoin lagi untuk DP ataupun angsuran ya Cia ya iya. oke okay. baik tenang aja Oke, hmm. baik, selanjutnya. Ini ada Mazda, C Mazda CX-9. Mazda CX-9. Buat teman-teman yang cari Mazda CX-9, di sini ada nih. Jarang-jarang ya. banget loh di sini. Ini tahun hmm. 2000? 2011. 2011? Iya. 2011, Mazda CX-9 pajaknya di bulan Panjang. April. Panjang banget tahun depan. Berplat Ganjil, daerah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, ya. Warna hitam. Nah, kilometernya berapa nih? kilometer ini orangnya terawat jarang pakai okay. e, masih di bawah 80-an. 80 ribuan ke bawah. Wow, sekitar 70-an iya, ya kurang 70 -an, lebih. 70.000 Rp70.000-an ya teman-teman ya. Kilometernya masih sangat rendah, jarang pakai, baru jarak tempuh yang dicapai sekitar 70 ribuan hampir 80. Ini mobilnya bagus banget ya Ci ya. Iya, masih mewah. Masih mewah, mewah banget mewah. ya CX9. Nah, ini ke atas nama perorangan ya, Ci? Nama perorangan. Nah, harganya berapa, Ci? Kira-kira. Kalau ini harganya kisaran di eh, 9, 210. Harganya 210 open price ya. Iya, masih masih bisa minggu. nego ya. Nah, ini untuk paket kreditnya, Ci, kira-kira berapa? Paket kredit ini di 25 DP 25 angsuran juta. Angsuran 5,5 selama 5 ,5. 47 bulan atau empat tahun. Nah, tapi DP 20 juta itu, 25 juta itu masih, masih bisa, bisa ditawar hidro, ya. Iya. Dan angsurannya pun langsung masih. aja ngomong ke TJ iya. Nah, ini mohon maaf teman-teman karena stoknya banyak <laughs> jadi mepet-mepet. Agak mepet-mepet nih untuk mengambil gambarnya teman-teman. Nah, kita ada Innova Innova tipe PG. Tipe 2005 2005 bensin. bensin Nah, ini yang diesel apa bensin? Bensin. Bensin ya? Eh? Manual apa matic? Ini manual. Manual. Transmisi manual. Nah, pajaknya di bulan 8 panjang apa? Panjang. Panjang, panjang ya. Pas panjang. Nah, teman-teman, pajaknya Agustus tahun depan. Gak usah khawatir, teman-teman. Ini warna. Sempen. Sempen sih ya, teman-teman. Hampir menyamai silver ya. Yeah. Nah, ini atas semua perorangan. Nama perorangan. Kilometernya berapa, cik? Ini di kilometer 98.000 Kilometernya 98.000 Itu asli, Ci Asli Asli record No kaleng-kaleng Wow, no kaleng-kaleng teman-teman Tahun 2005 Innova tipe G, G. Manual. Manual 2005 Bensin Kilometernya rendah banget, guys oh. Gak usah khawatir di sini nggak diputer-puter kilometernya No kaleng-kaleng no Pokoknya cek aja langsung sendiri Nah Ini atas nama perorangan Kilometernya masih rendah Pajaknya panjang berplat genap teman-teman untuk harganya berapa sih? Harganya ini di 110. Harganya di 110 masih ya, bisa, masih nego, bisa ya. nego ya. Nah teman-teman masih bisa nego. Untuk DP-nya kira-kira sih? Untuk DP ini di kisaran 20 angsuran 3 juta 4 tahun. DP 20 angsuran 3 juta selama 4 tahun. tahun. 3 juta pas ya. ya. Nah teman-teman kalau tertarik langsung calling Kisanti nego aja langsung untuk DP ataupun harga cashnya ya. Iya. Oke. Selanjutnya cik kita ada mobil CR-V. CR ini sudah di DP. Oh ini sudah laku, Ci? <laughs> sudah laku ini. Nah teman-teman, di sini mobilnya bagus-bagus. Kualitasnya benar-benar dijaga sama Cisanti. Makanya nggak kaget kalau ini mobil sudah dibayar. Di DP sudah orang. di DP orang. Ini cash atau kredit, Ci? Yang ini cash. Cash, teman-teman. Bocorannya berapa harganya kira-kira? Ini, ini kisaran 400 empat tahun berapa sih 2017 tahun 2017 ribu ya nah teman teman 420 juta tahun 2017 yang 2,4 koma empat apa dua ini 2000 yang dua ribu cc ya ya prestis prestis nah teman teman enggak salah kan tipe prestis harganya masih kena kalau buat ukuran saya nah oke okay, selanjutnya teman-teman ada mobil Leo E 2016 bertransmisi manual-manual bertransmisi manual tahun 2016 pajaknya di bulan panjang 8 Agustus panjang tahun depan iya. alamat SNK daerah SKP tuh e, Selatan selatan, ya? selatan Jakarta Selatan Al alamat SNK Jakarta Selatan ber berplat ganjil. ganjil ada sama perorangan ya, Ci, iya, ya? Perorangan. Nah perorangan juga teman-teman tangan pertama dari baru tangan ini pertama dari baru kilometernya berapa sih kilometernya di lima puluh ribu, lima puluh ribuan asli. Berikut itu pusat ada buku servis. Nah, buku servis, kunci, kunci cadangan masih tersedia. Jadi, mobil ini benar-benar kiamik banget, teman-teman. Harganya berapa, sih Harganya ini di seratus lima Harganya seratus lima puluh lima, masih bisa nego. Masih dong. Bisa nego. Nah, teman-teman, masih bisa nego. Langsung tawar aja, teman-teman. Jangan kaget ya, ini baru open price teman-teman, iya, harganya masih bisa, bisa digoyang, masih bisa ditawar. Ini Jangan temen -temen kaget dengan harga, tapi buktikan dulu kualitasnya. Nah, untuk harga langsung bypass. Iya. Oke, selanjutnya, ini ada Aila nih cini. Agia. Oh Agia, Agia tahun berapa nih Cik Toyota Agia tipe G manual 2016. Toyota Agia tipe G manual dua ribu enam belas warna merah ini alamat ah. SNK daerah ini Tangerang Kota Tangerang Kota pajak pa panjang pajaknya di bulan apa sih pajak di bulan soalnya lagi diperpanjang jadi belum tahu punya terima panjang ya. sekitar bulan tujuh bulan delapanan kalau mau ya, lebih kurang ya. lebih lah yang lebih dua ribu enam belas tipe G manual Agia manual warna, warna merah dua ribu enam belas hari berapa ini? merah meriah oh kilometernya belum? kilometer ini lima lima Kilometernya Rp. 55.000. Ya. Nah, teman-teman, sebab perorangan, kilometer 55, pajaknya dipanjangin. Aman, harganya Aman. berapa, sih? Harganya dicepe. 100 juta? Ya, masih bisa nego, masih dong? masih bisa nego. Nah. DP 10 juta, Sikat. Iya. Sika. Cik, kalau boleh teman-teman nawar 90 juta, boleh nggak? Boleh, datang aja langsung. Nah, teman-teman, Rp. -teman, 90 juta masih bisa langsung datang ke Cisanti. Ya, saya udah tawarin nih, teman-teman, buat Cis buat teman-teman semua, semoga mobilnya rekomendasi. Untuk mobil ini ada PR-nya nggak selain pajak? PR nggak ada. Nggak ada ini ya? masih aman ori, ya? masih aman. Semua aman. bebas banjir, bebas tabrakan. Ini bodi masih ori. Masih ori. Nah, teman-teman, bodinya masih ori, belum pernah di repair. Hmm. Kilometernya pun baru 55.000, enak banget. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Oke, ini ada jazz nih. Jazz. Honda Jazz tahun 2000 tujuh belas tujuh belas RS ya cia ya? ya, transmisi nah, metik atau pemanual ini metik ada JS RS metik dua ribu tujuh belas dua ribu tujuh belas warna ya. putih teman teman berplat genap alamat 2000. SNK daerah Tangerang Selatan oh Tangerang Selatan ya alamat SNK Tangerang Selatan atas nama perorangan ya, Ci, ya, ya? Perorangan. Nah kilometernya kira-kira berapa nih cie? Service, ya. service record ongoing ya. Service record ongoing. Karena mobilnya enak banget dipakai, jadi ongoing Masih teman -teman. nyaman. Masih nyaman. jadi ori. Nah, ya. ori juga ori. Ori. Deh. Nah teman-teman ori ya, nggak ada cetan, masih kaleng-kaleng semua. Nggak ya. ada Aman. repair, nggak ada spetan. Ya. Semuanya dalaman ori juga ya, masih belum ori. pernah dirubah ya. Belum. Nah, teman-teman, kilometernya 90.000, saya bisa nego. Untuk harga berapa Ci? Ini di 255. 255 masih bisa ya, nego. Masih 2017, bisa nego. metik, teman-teman. Iya. -teman. Masih harganya masih cukup. Masih cukup. Rekomendasi, teman-teman. Tinggal teman-teman tawar aja. 255 masih bisa nego. Nego, iya. Untuk paket kreditnya sih. Paket kredit ini di 35 DP 35 juta angsuran 5,8 selama lima tahun. Angsuran 5,8 koma selama lima tahun. Selama 5 tahun. Iya. Nah, teman-teman, angsurannya 5,8 DP-nya 3,5 koma lima selama lima tahun. Ya, Jadi, iya. pokoknya bis DP eh, har, de, angsuran pengen murah DP bisa diatur. Diatur ya. Iya. Nah, teman-teman, gak usah khawatir. Open press di 255 DP 35 angsuran sekitar lima -an, puluh ya. Masih bisa nego ya Aci iya, ya? Nah, Pokoknya patokan 35 Kalau mau lebih dari itu nanti kita hitungin Nah, SRS. Yes, yeah. Nah teman-teman, jangan kaget Ini mobil-mobil mewah dan masih baru pula Jadi, buat teman-teman kalau menyangka ini untuk DP DP segini kok mahal Ya, cari yang lebih Bawah Miri. adikin iya. Bisa okay. sesuaikan pantung lah Nah, Tenang. betul Yang e, teman -teman. penting cek unit dulu, cocok Nego di tempat langsung nah, sampai jadi. Sampai jadi. Oke cik selanjutnya kita ada mobil Oh senia. Senia. Oh ya senia ya. teman-teman <laughs> nah, kita ada mobil senia. Senia. Tahun 2000 Xenia tipe M tipe M 1000cc ya ya 1000cc 2014 2014 manual Xenia tipe M yang 1000cc 2014 warna silver manual platnya di bulan eh, platnya genap, genap. atau sama perorangan sih ya Jakarta Barat pajaknya Desember 2022 ya masih cukup rekomendasi lah iya untuk, untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat Jakarta Barat ya teman-teman ya iya kilometernya berapa Ci? kilometer ini Seratus masih... ribuan iya nah kilometer seratus ribuan Terus perorangan warna silver tipe M yang 1000 cc nah ini harganya berapa nih Ci? harganya ini kita buka di harga 115 harga 115 ya, masih bisa masih nego bisa dong nego. nah teman-teman gak usah khawatir ya tipe M 2014 harganya masih bisa nego paket kreditnya berapa Cik paket kredit ini di di lima di 15 kalau 10 juta juga kita sikat DP 15 aja ya, ya? ya 10 juta masih bisa ya angsuran, angsuran 3,22 3,22 4, 4 tahun nah teman-teman mau tawar langsung oh paling ah kalau teman-teman nggak ya. usah khawatir ini harga masih open fresh ya. ya, belum net Belum, net. Oke, ini dalam semua masih ori ya, masih, masih ori. Nah, body bodinya masih bagus, masih kinclong, seger banget tinggal layu ya, teman-teman. Ya, tipe M sudah ada fog lamp. Nah, teman-teman, ini ada mobil, mobilio, mobilio, Honda Mobilio tahun 2017, ribu ya, tipe RS, tipe RS, teman-teman. Matic, matic juga ini yang dicari orang. Wah, masih muda kondisinya bagus banget Warte banget belum pernah dicat ya belum masih masih original ori. semua ya iya nah teman-teman mobilnya benar-benar menjaga kualitas masih original belum pernah di atau di teman-teman iya -teman. nah ini pajaknya di bulan 2 Februari Banyak. plat nomornya genap teman-teman alamat SNK daerah selatan, selatan jakarta selatan atas sama perorangan sih ya um, eh nah, sama perorangan nah ada sama perorangan teman-teman Bukannya Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, oh Tangerang Selatan, oh ya teman-teman, saya revisi untuk alamat SNK Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi gak usah khawatir, yang domisilinya Tangerang atau Tangerang Selatan langsung calling ke si Santi. Iya. Harganya berapa, Ci? Harganya ini buka harga di dua ratus masih bisa nego, masih bisa nego. Ci, kilometernya berapa tadi? Kita kilometer delapan puluh tujuh ribu. Ya, service record harga dua juta masih bisa nego masih ya, Ci, bisa ya nego. nah teman teman 2017 yang model facelift, teman teman jadi teman teman kalau yang model di bawah itu ya nggak segini harganya iya. Tapi, ini soalnya tipe tertinggi tertinggi yang rs ya teman teman sudah ya lengkap yang sudah lengkap juga nah Ci, ini kira kira paket kreditnya berapa Ci? paket kreditnya tiga lima angsuran lima lima juta dua selama empat tahun DP 25, dua 35. DP 35, DP tiga angsuran lima koma dua lima koma an selama lima empat eh, tahun, selama empat tahun ya lima hmm, selama empat tahun. Teman-teman ya, mau nego langsung DP atau angsuran langsung, siap, ya kondisinya benar-benar bagus, rekomendasi oh, tinggal harga aja kalian ya. negoin. Si. Nah, ini ada CX7 nih, keren banget. Sudah di nih. DP orang. Sudah di DP orang. Oh, <laughs> ini tahun berapa nih? 2012. Tahun 2012, teman-teman. Mazda CX7. Mazda CX7 2012. Plat ganjil, alamat Tangerang Selatan. Pajaknya Mei panjang tahun depan, kilometer berapa nih? Kilometer ini di 80-an. 80-an ya? ya. Bocoran harga berapa kemarin? Tadi dan bocorannya di 173.000. Eh 130 3 juta ya. 100 173. 170 jutaan teman-teman. Sudah dibungkus orang. Sayang. <gifat> Kita close, close. ya teman-teman ya. Nah, ini ada Avanza tahun 2016. 2016. Tahun 2016 teman-teman. Avanza tipe -G. manual 2016. Avanza tipe G 2016 warna silver, alamat SNK Tangerang Kota, kota panjang kota. pajaknya panjang. Pajaknya bulan Mei, Kilo bulan Juni, bulan Juni ya. Pajaknya bulan Juni, alamat SNK Tangerang Kota berplat ganjil atau sama perorangan ya? Ci, ya, nomor ya, perorangan kilometernya berapa sih? Kilometernya kita lima puluh ribuan. Nah, kilometernya rendah-rendah semua di sini teman-teman, puluh -teman. ribuan, oh, 2016. Kaleng -kaleng. Asli ini, ya? Asli. Pernah di repair enggak kira-kira? Uh, Belum pernah di repair. Oh. Masih original, teman-teman. Harganya berapa sih? Harganya ini buka harga di 155. Harga di 155. Iya. 155. Masih bisa nego, teman-teman. Masih bisa. Iya. Nah, kira-kira DP, paket dp angsuran DP 15 DP 15 juta Angsuran puluh Selama 4 tahun Angsurannya 4,3an Selama 4 tahun DP-nya 15 juta Mau angsanya lebih murah lagi Naikin DP-nya Iya, betul Kompon-kompon Santi nego aja langsung Pokoknya jangan ragu Kalau misalnya BI checking di Blacklist Kita bantu nah. Maksimal mungkin Sampai deal ya Iya. Nah, Cisanti ini ada yang mau ditanyain kira-kira sebelum kita tutup. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau diomongin. Nah, pokoknya kalau teman-teman memilih showroom yang aman dan terpercaya jangan salah pilih. Ingat di Karawaci hanya di Mutiara Nusantara Motor, Jalan Imam Bonjol nomor 138. Oke. Karawaci Tangerang, patokannya samping Pondok Soto Cimeli atau tanah perempatan Tanah Gocap. Nah, atau perempatan Tanah Gocap teman-teman. Ya. Harga jangan ragu, jangan kaget kalau harga sekian tapi kita masih tetap bisa nego harga nego bukan harga net betul nah teman teman di sini harganya fleksibel ya Ci ya yeah. masih masih bisa, bisa digoyang nah langsung, langsung goyang jadi, pokoknya langsung goyang Ci santi aja teman teman betul <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> gitu ya teman, -teman ya oke Ci santi ada lagi Siap. Ya, pokoknya di sini no no barang yang jelek kita oh, tidak. nah pokoknya tidak menjaga kualitas yeah. Mobil yang benar-benar terjamin, terjamin. Ya. Ada harga, ada kualitas. Betul. Kita juga e, melayani teman-teman sebaik mungkin. Sa, e, sampai soalnya puas. sampai puas. Betul. Soalnya kan kita masanya panjang. Benar. Bukan untuk tetap di mentan ya setelah ya. penjualan tetap, ya. ya. Nah, di teman-teman yang telah disampaikan sama si Santi. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan mencari kendaraan Untuk harga, harga di sini sangat fleksibel, tidak kaku Hanya langsung tinggal tawar Santi iya. tinggal goyang Santi Datang langsung sambil ngopi Nah, ngopi. sambil ngopi-ngopi ya teman-teman iya. Oke, ada lagi? Tidak Oke, makasih. baik Ditunggu orderannya ya, teman-teman Nah, langsung telepon oh. Santi Siap ordernya langsung telepon beliau 24 jam beliau siap melayani iya. fast respon nah. iya. oke okay. iya. baik demikian konten ini yang telah kita sampaikan semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman. nah kalau ada yang salah dari hal kata-kata ataupun penyampaian dan juga dari segi tampilan saya pribadi beserta berserta nanti mohon maaf. mohon maaf kalau ada salah atau kekurangan Mohon dimaafin. mohon dimaafin semoga, semoga nah. yang e, melihat konten ini bisa membilah atau membanding-bandingkan dengan showroom lain betul. kita mengutamakan kualitas betul oke okay. terima kasih ya teman-teman kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari salam otomotif nah salam otomotif